dia langsung gedar jam sepuluhan saya ingat saya dia dia ngedar pintu rumah saya Pak Ustaz Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz kenapa? pucat sekali wajahnya beliau mengatakan di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk ya Delman saya tunggangi ngamuk kata si sopir Delman dia melihat hantu saya katakan pertama nggak ada hantu yang kedua kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi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 Siksa, bagaikan pakai mik pak, ya, wah, macam-macam jenis siksaannya. ih, kau muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan kita nggak akan tenang hidup nih. Sumbutor -sum -sum kaget ya, kalau nggak kalau nggak mati pingsan paling tidak kata Nabi saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin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 dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas, langsung dikubur anaknya pada nangis, istrinya nangis. Melihat kejadian itu,